Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto ya Channel dimana teman-teman showroom Bisa berbagi stok seputar Kendaraannya dan juga Untuk teman-teman yang sudah menonton Videonya Derosa Auto Apabila mencari kendaraan bisa langsung kontak Telepon ke teman-teman showroom Yang sudah ada di kolom deskripsi Terima kasih juga kepada teman-teman Yang sudah stay dan menonton Serta kalau bisa Subscribe juga, karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar otomotif, ya, terutama mobil. Dan juga, teman-teman bisa dapat acuan, harga, cash, ataupun kredit, ya, teman-teman. Oke, kali ini saya ada di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, tepatnya di showroom. Koko Anugrah Motor di Karawaci ya. Nah di sebelah saya kebetulan langsung pemilik atau ownernya nih teman-teman ya. Yeah. Dengan siapa? Kho Teddy. ya. Yeah, Oke okay, okay. Kho yeah. Nah kita ada di channelnya Derosa Autori Kho -Di. uh, okay, Dimana Oke siap. channel kita ini uh. itu akan bisa juga membantu menginformasikan stok-stoknya showroomnya Kho Wah mantap mantap. Mantap siap. ya kok, ya. Makasih kasih Derosa De udah <laughs> mau datang. Iya. Oh, uh, langsung aja ya, Pak. Ya, kita uh, alamatnya ada di mana nih, kok? Alamatnya kita ada di Jalan Imam Bonjol, Karachi, nomor 79. Oh, nomor 79, ya, Kho Ya, ya. ya Patongannya dekat rumah sakit Sari Asi lah, orang pada tau semua. Iya, uh, untuk nomor teleponnya, kok boleh di-share, kok? Untuk nomor teleponnya, uh, di saya ada dua ya, yang satu ya. simpati, satu Excel. Boleh Kali di simpatinya saya, 0813, ya. 1499, 1685. Kemudian, ya. kalau yang mau WhatsApp bisa di XL, ada 0877, 8123, 6373. Siap, ya. okay. ko satu lagi kok. Ya. Ah, sebelum kita ke stok nih kok. Okay. Benefitnya kalau misalnya beli di Koko Anugrah, motor ini apa nih? Di ko, Koko kira -kira. Anugrah kita jamin ya, mobil-mobil kita di sini udah lolos lolos uh, kualitas semua. Grade-nya grade satu grade semua, jadi hmm. kualitasnya benar-benar diutamakan. Siap, terus uh, bebas banjir, bebas tabrak, kita garansi kalau memang ya, ada banjir ya. dan nabrak kita balikin uangnya. Nah, gitu. Tuh, teman-teman ada nah, lah spesial di sini. Spesial ya, Koh ya. Iya. <laughs> nah, sebelah sini kok ada oh, iya. Avanza ya, kok ya. Iya, ini ada Avanza. Wah, kinclong nih, Koh. Super. Bener, super ya. Iya. <laughs> <laughs> nah, Koh, boleh diinformasikan Koh, ini Avanzanya tipenya apa, Koh? Uh, eh tipenya ini GM -Matic, Matic 2017. Ya? Tahun 2017 iya. ya, Koh ya. Nah. Kalau boleh tahu Uh, kilometernya berapa nih kok? Ini kilometernya istimewa ya Istimewa ya? puluh ribu Oh puluh ribu teman-teman iya. Untuk tahun 2017 17. Ya berarti jarang pakai Ya kok oh ya Nah terus kalau untuk Harganya sendiri kok dibanderol berapa nih kok? Harganya apasanya? kita istimewa ya iya. uh, Dengan hitungan paket kredit kita uh, Di harga kreditnya 150 iya. uh, Dengan DP minimnya 25 Nah, nah. tuh teman-teman kalau mau kredit DP nya 25 juta teman-teman Tenor bisa sampai 6 tahun ya, Koh Bisa, ya? bisa sampai 6 tahun, biasanya Bisa sampai 6 tahun, teman-teman. Jadi kalau tenornya panjang biasanya angsurannya pasti ringan ya, Koh ya? Iya, ringan ah. banget. Boleh diestimasiin enggak, Koh? Kalau 6 tahun tuh kira-kira berapa sih, Kalau 6 tahun ya, enam tahun mungkin kurang lebih dengan DP 25 iya. 3 juta pas mungkin, 3 juta ya, pas ya? juta pas. Teman-teman, nego-nego ah. santai di sini sambil ngopi. Oh iya, Koh, nego-nego santai nih. Koh kalau misalnya teman-teman nih, uh. mau nego di DP kok Nego di DP? Ah, ya, ya. DP-nya jadi 22 gitu kok, okay, dikasih nggak kok? Bisa, bisa Nanti ya kok gampang ya? kita omongin di sini Gampang uh. ya kok ya? Sampai jadi Sampai jadi ya? Sampai jadi Ah, ah di sini ada stok pertama kita, yaitu Avanza G-Matic tahun 2017 Platang Gerang Selatan, Ganjil DP-nya 25 juta sambil nego, sambil ngopi sama Koko Ya, angsurannya 3 juta selama 6 tahun ya kok ya? ya iya, selama 6 tahun, selama 6 tahun. Oke kok, ya. stok selanjutnya kok? Stok selanjutnya boleh, siap Ini barang antik, kece uh. Biasanya yang nyari perempuan Tapi laki-laki biasanya anak muda Nah ini nyari ini nih Ini ada Brio ya. RS ya kok ya? Brio RS, Matic Brio RS, Matic ya? Tahun baru Keluaran terbaru ya kok? Terbaru Tahun berapa nih kok? Uh, dia 2018 2018, 2018 ya? 2018. Ini yang facelift ya kok? Yang facelift Facelift ya? Betul. Yang generasi kedua nih teman-teman Nah ini kilometernya berapa kok? Kilometer istimewanya 70.000, 70.000 ya? Matic ya, kok? Iya, metik. Ah, oh, metik ya. Teman-teman, kilometernya masih 70.000 matic. Pokoknya servis record. Servis record juga aman. Pokoknya ya, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan juga ini pajaknya plat Jakarta Pusat Jakarta ya, kok Pusat ya. Betul. Ini genap. Nah, teman-teman Jakarta Pusat atau yang ada di Jakarta yang mau cari plat genap buat gonta ganti mobil, bisa nih langsung ke Showroom-nya Koko Anugrah Motor ya. Ko, harga case berapa nih Ko? Ini harga case kita buka di angka 185, Nego 185, Nego, RS loh teman-teman ya iya. Bukan yang biasa ya, RS ya. 185, Nego, sambil ngopi-ngopi Ko, kalau misalnya saya Nego langsung nih Ko 180 ya, dikasih Ko 180 bungkus Bungkus, teman-teman bungkus <laughs> ya kan. Nah, jadi langsung aja nanti datang aja ke showroom-nya Koko nih Nah, uh, untuk paket kreditnya kok? Untuk paket kreditnya kita Tangan. dimulai DDP minim 35 juta. 35 lima ya? ya. Nah, angsurannya kok? Angsurannya itu untuk lima tahunnya murah cuma 3,9 aja. 3,9? Ya, untuk 5 tahun. Dapat Brio RS brio yang sedang brio. diburu orang nih. Ya? Ya. Oke, okay. kalau gitu kok. Teman-teman, untuk stok yang kedua ada Brio RS 2018. <tuh>. Transmisinya otomatik. Harganya seratus 85 nego. 85 nego tadi 180 ya. bungkus Lugus. ya kan? Mau nego lagi datang aja langsung ke showroomnya kokoh. Kok. Paket kreditnya 35 juta, juta, juta ya. DP-nya, angsurannya sembilan, tenor 5 tahun ya Koh. Iya. Nah, pajaknya sendiri nih Koh. Takutnya ada yang nanyain Koh. Ya, kalau pajaknya dia untuk brio ini ya, Hah? estimasi ya, 3,8-3,9 3,8-3,9 yeah. Sesuai dengan nilai angsuran lagi teman-teman yeah. yeah. Tapi setahun ya kok ya oh, yeah, yeah. Pajak juga masih panjang, panjang. Ya, ini ya Masih ini ya Panjang, bulan 11. Masih Panjang. Aman teman-teman, pokoknya teman-teman pakai Pajaknya masih panjang Udah, nggak usah mikirin pajak Siap kok, kita lanjut lagi nih kok Ke stok yang yeah. ketiga kok Nah ini ada Avanza lagi Avanza ya kok ya, ya, lagi ya? Kita. Transmisinya apa nih kok? Ini manual Oh Ye. ini manual Iya ini manualnya, tahun 2000. 2000 Ini tahun 2016, 2016 ya? Nah, itu 2017 Oke okay. Teman-teman, mau cari Avanza Matic, mau cari Avanza manual Di Koko Anugrah Motor gudangnya. ada Gudangnya Gudangnya ya Gudang Avanza Dan, Dan Avanza. gudang Innova Dan gudang Innova Jadi di Koko Anugrah ini Teman-teman sebenarnya kalau mau cari Avanza kontek aja langsung Kalau misalnya nggak dapet di mana-mana Di Koko pasti ada gudangnya Karena di Koko udah bisa siapin yeah. stoknya dan juga Innova ya Koko yeah, Innova, Innova ya spesialis spesialis ribbon spesialis ribbon nah Koko juga kadang-kadang juga suka yeah. ada pedagang-pedagang daerah, oh, daerah ya daerah sering ambil ke kita Lampung Lampung ya ya yeah, Jawa Jawa nah, Banjarmasin semua ambil Banjarmasin uh, ya. manual matiknya. nah kalau pedagang sana beli udah termasuk ongkir atau diambil ambil ke sini Koko oh dia ini ya udah ambil sendiri, ongkos oh, masing-masing gitu. Masing-masing. Ya? Oh berarti dia datang ke sini ya? Datang, ya? dia datang lihat cocok bayar. Cocok bayar. Awal. Harganya di berapa kok? Ini harganya di murah aja ya untuk paket kreditnya itu satu empat lima. Satu empat lima ya? Paket kredit harga kredit ya? Ya untuk cashnya satu lima dua nego. Satu lima dua nego. Nah untuk uh, apa paket kreditnya kok? Paket kreditnya kita lebih murah ini dua puluh lima. Dua juta. Dua puluh lima juta. Oh. Yang tadi. Sama juga rp ya? Oh, angsurannya iya. lebih murah maksudnya Angsuran lebih murah ya. ya, angsurannya berapa kok? Ini 5 tahun 3 jutaan 5 tahun 3 jutaan teman-teman ya. Sebenarnya sih, ya angsurannya sih terjangkau, ya, terjangkau. DP-nya juga terjangkau ya teman-teman ya Oke, kalau gitu kita coba ke stok selanjutnya kok ya Oke teman-teman, nah ini yang dibilang Koko spesialis Innova Super ya, Bukan Innova Kijang Super ya, tapi Innova Ribbon Kualitas super, ya. Nah, ini ada Innova tahun berapa nih, kok? Ini Innovanya dua ribu matic. Tahun 2017 ribu uh, matic, teman-teman. Ya, 2017 ribu matic tipe G, ya, kok, Ya, tipe G, dia tipe G. Nah, ini kilometernya berapa, ya, kok? Ini kilometernya antik ya tujuh puluh ribu, record. Nah, tujuh ribu bensin atau diesel, kok? Bensin, bensin. Teman-teman, uh. ada Innova G matic bensin 2017 kilometernya tujuh ribu. Jadi, teman-teman yang ada pesanan atau mau beli, silakan kontak langsung. Koko anugerah Motor. Betul. Nah untuk harganya berapa nih Ini untuk harga ya, Untuk harga cash kita buka hmm. di angka dua nego. 265 hmm. nego santai. Nego santai. Nah, hmm. Kok kalau saya nego keterlaluan nih sampai 250 dikasih nggak kok? Sampai dua lima kayaknya belum pak. Belum ya. <laughs> <laughs> nego halus malah. Nego halus ya kok Saya negonya keterlaluan kok Iya kan. Saya coba kok ya kan. Teman-teman, <laughs> udah tahu kan? Kira-kira mau nego di angka berapa? Hmm. Ya kan. Nah nanti bisa langsung. Buka angkanya berapa kok? 2. 265. ya. Nah, tadi saya nego 250, itu untuk agak. Loh bisa. Iya kan? Nah, jadi teman-teman kalau mau nego langsung aja datang ke sini ya, ke toko Anugrah Motor di Karawaci apa ya. ya. DP-nya 60 juta, angsurannya 5 jutaan. 5 jutaan untuk 5, 5 tahun jutaan ya. ya. Nah, tepatnya berapa kok? 5, berapa? Tepatnya itu di 5.620. 5620 teman-teman. Ya, teman -teman. DP 60. Udah dapat Innova ya. Itu selama tenor 5 tahun. Iya. Ya. Nah, uh, terus juga untuk pajaknya sendiri, dia Tangerang Selatan, ya, plat genap juga. Nah, nilai pajaknya berapa nih kok Innova nah, 2000? Nah, itu nilai pajaknya murah ya, untuk Tangerang karena ini kan platet Tanggerang, 4 juta lebih. Nah, teman-teman, nah. saya baru nemu Innova pajak 4 juta nih, teman-teman. <tuk> iya kan? Nah, super. Super juga ya, <tuk> siap kok. Nah. Kalau untuk kelebihan di ngambil di showroom Koko ini, kita perpanjang sumur hidup, saya bantu. Nah, tuh, teman-teman. Perpanjang pajaknya, teman-teman nggak usah balik nama, ya. ya kan? Perpanjang langsung aja, bisa dibantu. Iya, dibantu. Ya, Kok, ya? Nah, ini juga super, kinclong juga. Pokoknya dijamin mulus, mulus ya, mulus. Kok, ya? Mulus. Oke. Kita lihat nih, Kok, lihat si, Putih. Oke, si Putih Ribbon. Baru, baru nyampe, baru nyampe. Baru nyampe. Nah. Oke, di stok selanjutnya kita ada Innova Ribbon tahun 2017, ya, Betul, Kok? Betul, nah. berus bensin matic bensin ya. Nah. Ya. Pajaknya agak mepet nih kok kayaknya Pajaknya kok. lagi, berpanjang. Oh, berpanjang lagi, ya, lagi kok diperpanjang. Oh, ya, Pak. Lagi diperpanjang. Nah, teman-teman, kalau beli Nova yang ini bensin Matic, tipe G ini teman-teman udah terima pajaknya langsung tahun. Ya. Cool. Ah, panjang. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi, siap uh. pakai pokoknya ya. Nah, harganya di banderol berapa kok? Sama kayak tadi. Persis 265. 265 juga. Ya, nego. Nego ya. ya. Nah, kalau yang silver 250 belum dikasih kok belum dikasih kalau yang putih kok saya nego lagi kok jadi dua kok sama juga dua oh, kok bungkus bungkus tuh temen temen <laughs> ini yang putih mendingan yang putih temen temen ya kan nah, silver juga oke sih ya tergantung selera lah ya kan nah paketnya kreditnya sama ya kok ya sama dua DP enam juta cicilannya lima enam dua puluh lima enam dua puluh tenor murah saya lihat platnya yang ini pusat. jakarta pusat Ganjil ya kok ya? Ganjil Nah ini nilai pajaknya berapa nih bedanya kok? Nah, Kalau Jakarta sama Tangerang, Jakarta agak mahal ya Jakarta mungkin ya? kisaran 5 juta Nah untuk 5, pajak jutaan ya. tuh, temen -temen. 5 jutaan tuh teman-teman Teman-teman mau milih pajaknya yang 4 juta atau yang 5 juta Kalau yang 4 juta Tangerang, Tangerang, yang 5 juta ini Jakarta Tinggal teman-teman pilih aja Kalau teman-teman daerah juga bisa tuh Beli di Koko Motor Mau perpanjang pajak, fotoin aja nanti Kaya kita kirim pakai Grab atau Yenek ya. pakai Tiki ya? Tiki jasanya. sorry, Tiki ah, ke Yenek kalo dekat-dekat Grab pakai jasa ekspedisi ya uh -huh. kok ya? iya betul siap kalau gitu oke, okay. Ko satu lagi ada ya, Ko oh ya? ada, ya? ini okay. paling spesial nah ini yang paling spesial nih diumpetin sama Koko paling spesial banget ini Ko, <laughs> <gur> ya. ini ada HRV ya, Ko? oh ini ada HRV tahun berapa, Ko? ini HRV-nya 2017 2017? iya, 2017 2017, tipe apa ya, Ko? tipenya dia yang Matic ya? tipe e matic dua e ya? kilometernya berapa kok kilometer istimewa banget empat puluh kilometer empat hmm. puluh teman teman ya hmm. kilometer empat puluh oh ya hrv oh, iya. e matic e matic betul ya service record ya kok servis record? servis record oh, teman teman nah harganya dibandol berapa nih kok? ini harganya saya bandol untuk harga cashnya kita buka di angka dua puluh empat lima dua empat teman teman hrv tahun 2017 ribu tujuh teman teman Tipe E 245. 245 ya 245 ya masih oke okay lah full ori ini masih full ori kilometer rendah pabrik ya. kilometer juga rendah teman-teman ya kan mau nego langsung aja mau saya negoin Aha. nanti ya di kolom komen ya kok ya <laughs> lebih enaknya langsung aja ke koko motor nah kok Hmm. Uh, untuk pajaknya ini Tangerang juga ya kok ya? Ini Tangerang juga. Plat genap ya? Pelat, ya plat, plat. genap. genap. Nah, ini kalau perpanjang juga aman nih kok? Aman. Aman, aman ya. Aman, aman. Nah, nilai pajaknya berapa? 4 juta ko? aja murah. 4 juta ya? Iya, juta. Teman-teman, murah. murah semua murah pokoknya. Semua. Pajaknya dijamin aman. Jadi, tanggerang ini enak. Tanggerang juga ya. Nah. Beli di Koko Motor gak usah mikirin pajak. Dibantuin perpanjang. Hmm, ya. Sebelum kita tutup kok. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke teman-teman kok? Untuk misalnya Koko mau teman-teman yang mau beli atau nanti Koko boleh sampaikan apa? Silakan kok. ya Pokoknya ya mobil-mobil yang saya jual di sini ini udah udah lolos, lolos semua ujian Inspeksi mobil ya? ya. Inspeksi ya. Inspeksi semua. Nah, Jadi kualitasnya super semua untuk masalah banjir, nabrak jangan khawatir kita garansi kok. Ya, Gitu. Siap. Ya pokoknya dijamin beli mobil di sini puas. Puas ya kok. Dan ya? STNK diperpanjang dibantu sumur hidup umur hidup teman-teman, pusing. Saya yang pertama jawab penuh. Nah, teman-teman, kita okay, panggil jago ya? Oke, okay. ya. okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Siap. Nah.